cũ quậy màu theo tông của gang nhau rồi nhà nào nghe em biết thì em biết Sampai lagi dengan kami, kami berada di daerah Sakura, dipanggil dengan rekan kami, Bung Pri, untuk perbaikan kulkas. Oke, Bung Pri sedang bermain HP, oke kita akan mencoba mengganti ya, mengganti atau memasang ya pada bagian kondensor karena pada bagian kondensor terjadi bocor untuk rekan-rekan yang ingin mencoba memperbaiki kulkas dengan kebocoran di bagian kondensor bisa untuk melihat seperti ini kita memasang pada kondensor sebuah filter dan kita las. Untuk pengelasan pada bagian filter Kita harus menggunakan borak Karena kalau kita tidak menggunakan borak Pada filter tidak akan nempel Atau pengelasan pada bagian kondensor Dan filter tidak akan menyatu Oke, okay? bisa kita lihat untuk videonya titik Ambil minuman pada ini Kita mengelas pada bagian pentil di arah kompresor seperti ini kita dapat mengelas Fungsi pentil ini kita dapat nanti untuk mengisi untuk freon atau gas R600 atau R134 Seperti ini kita las untuk pengelasan antara ventil dan mesin ya atau kompresor tidak usah menggunakan borak karena dia jenisnya sama untuk tembaga dan tembaga. Oke okay, kita lanjut. Nah, kita tukar. langsung gitu ini hidup ya, tapi kan ini sederhana temunnya iya kan ini kalau tahu enggak kalau dia kalau kodoh lebih Oke okay, kita lanjutkan pengelasan pada bagian kondensor ke arah output untuk kompresor seperti ini ya kita dapat mengelas pemasangan kondensor atau penyambungan pipa pada bagian kondensor dan kita harus menggunakan borak seperti ini untuk rekan-rekan pengelaksan pada bagian arah kondensor ke pipa output pada kompresor oke okay, kita bisa lanjutkan untuk videonya Saya sih kalau nunggu dibagi, karet ya, bilang Ini kena bodoh kena. Ini kena ramot benar disurung ranti, udah, salah suka kamu tuh. Oke kita langsung mengisi ya untuk pemvakuman dan pengecekan pada bagian sistem kita tidak videokan kita dapat mengisi untuk prion pada Kulkas pintu 1 kita dapat mengisi antaranya 10 sampai 12 seperti ini ya. Pada sistem sepertinya sudah oke, okay. sangat mudah ya untuk rekan-rekan. Oke oh ya, videonya sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe dan klik lonceng biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain. Oke. Okay?